Ada sebuah hadis pun bilang begini. Ini banyak diprotes sama perempuan. laki-laki itu akalnya dari ha, pemanaan dari hadisul qauluna 'alani sabdima فَبْدَلَوْهُ بَعْدَهُ مَعْلَابَ dimaknai oleh ulama dengan makna disebabkan kelebihan yang Allah berikan dari satu manusia ke manusia yang lain eh. dimaknai oleh, ditafsirkan oleh ulama kelebihan itu adalah akal karena orang laki akal yang lebih dari orang gini disampung ber. Hadis nabi, orang laki akan juga alina orang ini. Bukan berarti orang perempuan tidak ada yang terdibik, banyak Bahkan rata rata menyebabkan buang kelas, sejua rasa betong biasa lah Orang bidik, selaki yang biasanya tingking telur, lemak, ketor Bukan kering ketor lah, Menjadi yang dua telur, empat, lemak aja, sebini biasanya lebih banyak banyak perempuan lebih cerdas dari laki-laki secara penalaran. Tetapi dalam pengambilan keputusan tindakan, mayoritas, kenapa perempuan dikatakan lebih bodoh dalam hadis itu? Karena dalam mayoritas tindakan, perempuan tidak menggunakan akal. Nah, menurut penasaran, pergi berkeluar lina, coba ilmu ya, meraih. Begini aja, pokoknya gak ada yang bulan, kemana? April, melayang. Bener-bener ada ya? Jadi gendong, kikir dikir, otakku kan? Gendong dikir, gendong dikir, gendong dikir, gendong dikir, gendong dikir, gendong dikir, langsung pas jadi, oleh sejak perempuan, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya ya saya kira, saya kira, di TV So I'm in it too. Every man that's in it, we're gonna tell, tell, tell, tell you. Say it, we're in it too. Every man that's